Jadi saya sendiri pedagang minyak juga pak karena eh, ketika menggantikan kakak saya, saya waktu di APKTS juga dorong dorong minyak tanah. Mungkin dia bekerja di Amerika lima tahun dan kemarin nakir saya Pak Asep, saya ingat kamu kata kenapa saya dijodohin kamu dan saya juga punya utang Comoro satu belum bayar kemudian <laughs> berganti-ganti ke, eh, ini pemimpinan menjadi wakil presiden panggiman Asep dunia. Hebat. Oh, <laughs> Narasumber kita kali ini adalah Bapak Asep Zainal Mustafa, SKM Master Magister Epidemiologi. Ya, saat ini, saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Kita ngobrol-ngobrol, Pak Asep. Oh. <tuh> baik, Pak. Eh, terima kasih, eh, Bapak. Dr. Gunawsi Hadi. Sebenarnya beliau adalah atasan saya zaman waktu di Biro perencanaan, Bapak ya. <guruh> Tapi dengan izin Allah, kami bertemu kembali dan Amda sudah bersilaturahmi di rumah Bapak. Kebetulan kami ada di Salaman Magelang ini, di kampus 2. Yeah, yeah. Dan Bapak di Purworejo itu sekitar 1 jam perjalanan, Pak ya. Yeah, 45 ya. menit lah, sekitar kalau agak cepat. Sedikit cerita ya, tentang ini, Pak. Uh, apa? Persatuan Asep apa? <laughs> Pak Asep sebagai apa di situ? Jadi gini Pak, paguyuban Asep dunia. Oh yeah. Pak Bulu bet, itu ya, itu namanya paguyuban Asep. Kemudian yeah. ada konferensi Asia Afrika pada tahun 2015. Kebetulan tidak lama dari sana adalah adalah konferensi Asep-Asep. Kita -ASEP. nah, sedang ini apa Untung itu, maaf-maaf banyak ini Pak Untung. Pak Asep waktu itu ada ini katanya ada konferensi Asep-Asep. Uh, ikutlah, kata-kata Kita gitu. akhirnya saya ikut, Pak. Dan sejak itulah uh, terjadi perubahan nama dari pengguburan Asep, jadi pengguburan Asep Dunia. Uh, Lama-kelamaan, ya, saya di, uh, diminta menjadi uh, depart, apa mengurus Departemen uh, Kesehatan dan Orang, Pemuda dan Olahraga. Nah, dari sana uh, berganti-ganti uh, ini, pimpinan menjadi Wakil Presiden Pengguburan Asep Dunia. Oh, <laughs> <laughs> ya. nah, kemudian tahun 2018 sudah mulai ada pemilu kemudian presidennya itu mendukung salah satu calon ya baik presiden maupun gubernur waktu itu akhirnya beliau nonaktif menjadi apa namanya menjadi salah satu pendukung calon itu saya menjadi PLT presiden Pak PLT presiden di sini bukan PLT ini pak tapi pejabat lillahi ta'ala <laughs> Gak ada gaji dan sebagainya gitu nah, waktu itu saya sedang PLT presiden ada acara di ice eh, apartment yang ada di Tangerang itu Pak mm -hmm. yeah. ya ingin dekat-dekat dengan presiden udah deket kedorong lagi deket kedorong lagi ingat waktu eh, haji itu <laughs> akhirnya saya pikir saya juga presiden aku ah, udah nggak usah difoto bersama <laughs> dan sekarang Pak eh, Alhamdulillah eh, berlanjut jadi itu hanya untuk ini aja Pak untuk apa namanya silaturahmi aja kita membuat kegiatannya tuh aspek itu agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebetulan saya sekarang udah di luar kepengurusan menjadi sekretaris pendekar pak pendekar itu pengurus dewan pakar bukan pendekar ini pak dan ketuanya adalah bapak profesor doktor Asep Saifuddin MSc rektor Universitas Al Azhar Indonesia pak yang ada di dekat depan inilah BPSD ya, ya. itu pak. Nah, di sana kita lebih ilmiah lagi pada ajaknya untuk berpikir juga. Dan insya Allah tanggal 16 Mei kita ada halal bihalal Paguyuban Asep Dunia dan insya Allah akan dihadiri oleh beberapa, sekitar hampir seribu Asep dan juga mungkin para pejabat yang bernama Asep. Dan selebihnya waktu di Batam itu kebetulan saya bergeser epidemiologi kemudian jarang juga teman-teman muncul epidemiologinya gitu di sana di di apa di Batam itu akhirnya dapat memperoleh pengarahan-pengarahan dari gubernur dari mana begitu pak karena uh, keaktifan kita di sana pak uh, uh, di, di, di provinsi waktu itu tidak ada atau jarang sekali master di bidang epidemiologi ya ada pak tapi mungkin ini pak uh, satu dua yang kurang berani muncul pak muncul. Oh. sehingga ketika apa itu pedemol? Pak Gubernur baru tahu pedemol itu siapa. Akhirnya kemudian waktu itu saya diundangnya sebagai kepala balai, tapi karena kepala balai pun mungkin kaitannya dengan ruang isolasi dan sebagainya, Alhamdulillah Bapak Batam waktu itu bisa membantu untuk menyiapkan ruang isolasi, kurang lebih 300 orang dirawat di Bapak Batam. Dan kemudian karena saya diketahui dari epidemiolog gitu, jadi kesan pertama di sana itu penghargaan dari mereka itu pasti menghargai Bapak kes Batam dan juga menghargai kemampuan ilmu kita pak. ya saya juga belajar Pak Diki Budiman yang bapak share pak eh, tadi pagi. saya sering share sekali diskusi dengan beliau. kemudian juga ke teman-teman periode pusat. karena kalau di Batam agak ngumpet-ngumpet pak. nah oleh sebab itu saya jadi bahan untuk berita teman-teman wartawan di Batam jadi eh, epidemi di sana bahkan wali kota itu eh, waktu rapat meminta kepada peserta eh, rapat ayo kita dengarkan dari Pak Asep gitu. <laughs> karena apa kita akan membuat kajian Pak ya Oh iya yeah, yeah. yang paling gampang kan kita hitung orang tempat waktu bagaimana eh, orangnya tempatnya gimana waktunya gimana jadi kalau dalam keseharian uh, report daripada satgas COVID di Batam kan hanya melihat kasus tambahan-tambahan aja gitu Pak. Kita ketika hitung dari mulai kematian eh, eh, CFR-nya kemudian eh, hitungan jumlahnya sampai kalau bulanan kan kelihatan tegak turunnya Pak ya. Sehingga mereka eh, alhamdulillah setiap keputusan menanyakan ke saya. Tapi ketika keputusan pengadaannya itu yang ngeri-ngeri gitu Pak. Nah oleh sebab itu saya alhamdulillah. Eh, waktu ditanya bagaimana nih waktu bulan Juli itu kan banyak kematian Pak. Oh iya iya. Terus pengadaan atau tidak? Pak kata saya tuh, jangan dulu pengadaan dulu Pak. <laughs> <laughs> Lakukan 3, C, 3 t dulu, tracing, testing, treatment dan alhamdulillah saya dengar dengar sih enggak ada pengadaan uh, sampai sejauh itu dan hanya mungkin pengadaan uh, apa uh, rapid, rapid test aja tuh hmm. gitu. Nah itu yang mungkin uh, apa namanya perubahan-perubahan uh, yang dapat dilakukan selama menjabat sebagai kepala balai dan terakhir di Semarang baru delapan bulan pun, eh, alhamdulillah mulai <tuh> yang kecil pak, jadi kecil, saya security juga harus diberikan. pernah saya lihat lucu begitu pak, begitu Jumatan itu nyari-nyari eh, orang untuk ganti ini pak, ganti. Security ternyata pernah ada satpam yang non-Muslim. <laughs> nah, perubahan yang kecil itulah kita rubah jadi hari Jumat tuh nggak lari-lari, jadi -lari, orang udah satpam yang non-Muslim ditandem di partai. Di nah, kemudian juga, <coughs> berbagai yang kecil itu adalah dengan musyola kita aktifkan, kita aktifkan, dan untuk penghargaan, alhamdulillah dari jabatan eh, terdahulu kita sudah akreditasi A juga untuk eh, lasar mendekati empat juga kemudian untuk eh, apa namanya WBK sudah dapat dan tinggal WBK eh, nasional Pak. Hmm. Nah untuk di Semarang di sekarang sendiri eh, sudah eh, menuju ke WBBM Pak. WBBM eh, sehingga lebih meningkat daripada WBK nasional. Okay. Jadi setiap tempat sih insya Allah kita harus selalu mencintai dan melakukan perubahan tapi bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan daripada satuan kerja seperti itu Pak. Iya. Yeah. Pak Asep, kalau misalnya anggaran itu tidak masalah ya. apa yang ingin Pak Asep kerjakan di Bapak Semarang? maksudnya kalau e ya ada ide apa di mana sebenarnya e anggaran itu tidak masalah gitu, kalau oh, ada anggaran misalnya 10 kali lipat dari yang sekarang misalnya, itu apa yang ingin dikerjakan ya sebetulnya e sekarang itu kan zamannya era perubahan Pak ya apalagi pelatihan sekarang itu eranya era korpu apa namanya? Corporate University sebetulnya. Sebetulnya kalau ada anggaran banyak sebetulnya inginnya seperti Abu Nawas Pak, sim salabim abakada langsung berubah gitu. Tapi dengan anggaran yang tersedia kenapa ada biro perencanaan dan anggaran? Karena kita anggarannya terbatas sehingga dibuat rencana dan anggaran yang prioritas kan begitu Pak. Sehingga apalagi dihubungkan dengan ilmu perencanaan Pak ya ada Uh, dari perencanaan bottom up uh, top down, kemudian teknologi dan sebagainya itu karena keterbatasan anggaran jadi kalau anggarannya bagus, ini sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang apalagi dengan Menteri Kesehatan sekarang itu ada uh, namanya itu juga apa namanya uh, transformation, uh, health transformation itu diantaranya adalah bagaimana mengelola data yang bagus, Pak, satu data nah harapan kita adalah uh, ketika menjadi tempat pelatihan yang baik itu Bukan hanya menjadi tempat pelatihan, Pak, tapi peningkatan hmm. kompetensi seperti sekarang itu kan berubah eh, namanya, Pak, dari Badan PPST menjadi Direktorat Tenaga Kesehatan. Yeah, direktorat yeah. Tenaga Kesehatan. Yeah, yeah. salah satunya adalah yeah, yeah. <tuh> Direktorat Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Jadi Bapak bisa mengundang Pak Dodi? Bagaimana cita-cita eh, beliau? <laughs> Jadi saya itu bukan. Direktur pelatihan kesehatan tetapi Direktur peningkatan kompetensi kesehatan hmm. Nah, jadi eh, kalau dulu mungkin eh, pelatihan itu cukup selesai pelatihan kemudian dapat ijazah ataupun sertifikat, sekarang itu eh, pimpinan kami dan Pak Dodi itu mengatakan bahwasanya kita harus tracing juga seperti COVID bagaimana setelah dilatih itu bermanfaat enggak, setelah dilatih itu kompetensi enggak, Kompeten enggak Kemudian pelayanan kesehatan meningkat enggak dengan dilatih itu. Nah, itu yang harusnya memang diharapkan ini. Dan nah, semuanya ini Pak harus berdasarkan teknologi, teknologi yang diperlukan. Dan saya dulu waktu ikut di Tim 2 atau PKN sekarang PKN 2 itu mengambil corporate university juga, Pak. Corporate university di mana pelatihan itu bukan training center, Pak. Tetapi pelatihan itu sudah learning center. Jadi pembelajarannya tidak harus tetap muka selalu sehingga Hmm. apa ciri khas daripada korporasi situ itu adalah 10% tetap buka, Pak 30 per, 20% adalah coaching and mentoring, dan 70% di, apa, lebih lanjutnya adalah di tempat bekerja begitu. Hmm. nah ini sudah dilakukan juga untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya kepemimpinan, seperti PKN atau mendekati tim 2, 3 4, dan sebagainya nah kalau ada anggaran, sebetulnya inginnya berubah total, Pak jadi eh, bapak kas bapak besar itu menjadi contoh panutan bagi semua bapak ada di daerah. Kemudian anggaran tercukupi seperti di Ciloto itu sudah ada sama smart office katanya gitu kan. Hmm. Jadi eh, pegawai pun tidak mesti di eh, apa ruang-ruangan masing-masing ketika ada kebutuhan langsung kumpul. Termasuk di Jawa Barat, Pak. Itu sudah mencanangkan eh, wifi itu akan berlanjut, Pak. Hmm. Karena dilihat dari kemampuannya itu sebetulnya dapat dilaksanakan secara work from home nah, ini yang harusnya dibuat di apa namanya terobosan-terobosan kalau ada anggaran eh, setia sebetulnya buatlah terobosan-terobosan seperti itu karena cita-citanya adalah eh, pemerintah sekarang dan mungkin bisa dilanjutkan kemudian adalah adalah sempat ASN Pak di tahun 2045 kita menjadi <laughs> Indonesia emas ya kita itu yang kita harapkan seperti itu Pak <laughs> Bisa diceritakan lebih tentang latar belakang keluarga? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. <laughs> latar belakang saya kebetulan secara umum keluarga besar, Pak. Sebetulnya hmm. kalau dihitung-hitung harusnya ada 16 orang, Pak. Oh. 16 orang, iya, kalau besar. Kemudian setelah ini, yang tersisa adalah 11 orang. Karena yang lima orangnya termasuk katanya waktu itu... Apa, meninggal ketika masih prematur begitu jadi 16-11 terakhir 11 kemudian bapak saya termasuk orang kesehatan pak tapi ya, ya. pegawai rendahan itu sendiri di bagian dapur lah di SPPH itu waktu ya ada dan isi, eh, ibu saya adalah pedagang pedagang kelontongan waktu itu sehingga pagi hari untuk nama nambah income itu pak bapak saya itu dengan minyak tanah pak minyak tanah dan dari minyak tanah itu diikut dilanjutkan oleh kakak saya yang sekarang kebetulan eh, dokter di Fakultas Pertanian Unpad. Gitu. Oh. Nah, setelah beliau dokter, saya juga ikuti itu lanjutin aja minyak tanahnya begitu pak. Saya juga jual minyak tanah juga oh, di nah, Bandung. Jatam, di Bandung pak. <laughs> nah daerah latar belakang itu ketika kuliah ya akhirnya eh, agak ini pilih-pilih juga gitu pak. Nah kata itu katanya kesehatan cepat kerja begitu Pak sehingga ketika saya masuk ke uh, universitas panjajaran di fokus hukum uh, dari empat pilihan masuk fokus hukum itu satu karena pilihan pertama ada kedokteran Pak tapi enggak masuk juga <laughs> yang kedua pertambangan ITB yang ketiga uh, hubungan internasional waktu itu di Nah, yang diterima di fakultas hukum UNPAD nah, sudah masuk Fakultas hukum UNPAD uh, ternyata saya ikut testing di APKTS dulu itu Pak Akademi penelitian kesehatan teknologi sanitasi kalau candanya adalah eh, akademi pasir Kaliki, tulisan sederhana gitu Pak <laughs> <laughs> karena kan dari UNFAD eh, dari kedokteran kan saya nggak masuk <laughs> jadi ketika lewat eh, oh ada APKT dan eh, Alhamdulillah saya juga masuk ke beberapa eh, karena belajar terus Pak itu juga di institusi teknologi Aditya Warman tapi karena tugas belajar waktu itu enggak full eh, eh Pak, izin belajar jadi saya datang dosennya kadang-kadang nggak datang <laughs> saya datang Eh, apa saya dosen datang, saya nggak datang jadi kurang fokus gitu nah, nggak lama masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat kemudian juga sambil belajar itu ikut universitas terbuka juga Pak universitas terbuka jadi saya kuliah enam kali, yang beres 3 Pak <gifat> nah itu karena kami dari keluarga kecil semuanya eh, tapi insya Allah berpendidikan karena prinsip Bapak saya itu semua anak eh, Pak M.O. Yahya Almarhum eh, adalah harus berpendidikan jadi anak pertama adalah bidan, yang kedua adalah guru, yang ketiga eh, masuk SPPH malah, <laughs> yang keempat di Fakultas eh, Pertan, eh, pak, ya Fakultas Pertanian Empat, kemudian selanjutnya yang ada Labuana, dan yang eh, selanjutnya ada guru lagi, dan yang paling bungsu itu sekarang dinas di Balai Besar eh, Pelatihan Tenaga Kerja di Bandung pak, eh, Kemenaker. Jadi karena kami ya dasarnya tidak terlalu ini, eh, makanya kami cari yang praktis-praktis saja -praktis dan Alhamdulillah akhirnya bekerja di eh, kesehatan. Dan saya sendiri di WA Grup Fokus Hukum ya masih dianggap aja. <laughs> dan terakhir eh, anaknya teman saya adalah menjadi dirjen. Eh, teman saya menjadi dirjen eh, multilateral Kementerian eh, Luar Negeri kemarin main ke Semarang alhamdulillah jadi tetap ingat uh, kesehatan jadi menginapnya ikut di Bapak. <laughs> Kemudian juga teman saya juga jadi wakil jaksa agung Pak hmm. di uh, di Jakarta. Beliau orang Subang Pak. Karena di Itu juga uh, alhamdulillah dan semuanya uh, selama ini kita berupaya menanamkan silaturahmi Pak. Silaturahmi dengan siapapun dan alhamdulillah kalau ada kesempatan kami juga selalu bersilaturahmi. Seperti ke Pak Untung hanya tahun beberapa tahun ini belum sempet. <laughs> ya. Itu Pak mungkin sekitar. Jadi yeah. saya sendiri pedagang minyak juga Pak. karena eh, ketika menggantikan kakak saya, saya waktu di APKTS juga dorong dorong minyak tanah. Kadang kadang jualan apa waktu di SMA saya jualan rokok juga, jualan rokok, jualan apa namanya eh, cemilan, cemilan, jadi oh. ketika belajar. Saya cemburu. karena cumro dibungkus pak, langsung lempar ke bawah gitu. Terus baru kemarin ketemu temen uh, yang kuliah di Jerman, kuliahnya delapan tahun di Jerman, kemudian uh, kerja di IPTN, IPTN bubar, di kemudian dia bekerja di Amerika lima tahun, dan kemarin naktir saya, Pak Asep, saya ingat kamu, kata kenapa? Saya dijodohin kamu dan saya juga punya utang cumro satu belum bayar. Kata. Kemarin ketemu, Pak. Dan anaknya yang satu masih di Jerman, dia, dia ketua NU Jerman, Pak. NU? NU Jerman, NU Jerman. di Jerman ada NU, Pak. Ada nah, tulang. ulama. Anak, anak saya mungkin mau ke Jerman itu. Oh, begitu, Pak. Nanti kami yeah. sampaikan yeah, yeah. <laughs> supaya tersambung. Kebetulan nah, juga yeah. pengurus PPI, Pak. Oh. Pak, anak ini, anak ya. saya kerja nanti di Jerman. Karena oh, suaminya baik. kan orang Jerman. Siap-siap, Pak. Yeah. <laughs> nah, seperti itu. Jadi kita menanamkan silaturahmi. Uh, dan alhamdulillah semua pada kenal uh, baik. Kemudian uh, kalaupun ada yang mungkin uh, ada kesan-kesan uh, pada saya kurang baik, ya mungkin pada saat itu mungkin sedang kurang baik. <laughs> Mudah-mudahan selalu baik gitu. Oke. <laughs> Oke, Pak Asep, siapa yang siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Pak Asep? Ya Insyaallah istri saya Pak. <laughs> bisa diceritakan di mana Karena mau tidak mau siapapun atau sukses tidaknya seseorang adalah pasti pasangan pendamping, Pak. Saya memang jauh sekali atau lama tidak bersatu dengan istri saya karena hmm. sejak bekerja dan kuliah kan istri saya ditinggal di Bandung gitu Pak. Hmm. Tapi support yang sangat tinggi ada dari istri saya dan setiap ada permasalahan kita diskusi dan kita minta, minta doa beliau hmm. supaya sebagai seorang, seorang suami itu uh, dapat bekerja dengan baik dan uh, istilahnya tidak tersandung apapun <laughs> baik kerikil tajam maupun kerikil halus begitu pak. <laughs> okay. gitu, pak. Uh, jika Pak Asep pensiun sudah punya rencana ke depannya kegiatannya apa gitu? Ya, terutama yang saya, saya saya pedagang pak kalau memang saya tidak eh, tidak ke 2 ya udah <laughs> kita akan kembali berdagang dalam tanda kutip kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan eh, mulai dari dakwahnya dari eh, berjualan pak dan saya juga dulu sering ceramah pak lagi di Fakultas Kedokteran Unpad itu kan ada Masjid Ashifa hmm. saya dulu kebetulan eh, me apa, membuat sebuah Bogar majak namanya kreasi Ya, kerugan syifa. Jadi mungkin kita akan sedikitnya kembali lagi untuk lebih memperdalam ilmu dan agama, Pak. Ini berandai-andai, Pak Asep. Jika Pak Asep dapat memutar waktu dan ketemu dengan Pak Asep muda, jadi Pak Asep sekarang ketemu Pak Asep yang muda, yang masih lulus SMA umur 18 tahun, apa yang akan uh, Pak Asep sampaikan ke Pak Asep muda? itu Ya... Mungkin berbalik Pak ya, mungkin saya menyampaikan ke anak saya akhirnya Pak ya. <laughs> jadi, uh, pada waktu itu, Aduh mohon maaf, ini ada yang... Ini. Uh, apa namanya? Uh, waktu SMA, saya bercita-cita itu, bahkan tulisan saya ingin jadi presiden Pak. Ternyata hmm. hanya sampai presiden Pak Gujuban dunia Pak. <laughs> Dan... Uh, ketika kita berbicara waktu muda saya ingat pada waktu pertama kali saya pidato atau sambutan itu gede Pak tangan kalau tidak kalau tangan gede-gedek kaki gede Pak nah, dari gemetar iya gemetar, ya, gemetar Pak. kalau sudah mah ngedek-gedek gitu ya dan uh, gemetar itulah yang membuat kita itu uh, ternyata kita harus mulai belajar jadi kesan pertama saya itu harus belajar makanya saya kuliah sampai uh, beberapa tempat kuliah karena ingin belajar Pak jadi intinya adalah hidup itu adalah harus belajar nah ketika berbalik kepada waktu muda memang pelajaran itu ternyata bukan dari Facebook juga Pak ya itu dari kehidupan saya pernah jadi ketua RT juga Pak karena dipilih oleh ayat RT sana gitu Pak kemudian juga pernah karena kita Sering ini bersilaturahmi dengan teman-teman saya sampai ikut organisasi yang juga dibentuk bersama dengan Pak Sawijen waktu itu, Pak. Namanya Ismakkas, Pak. Kapan sebelum masuk kesehatan Jawa Barat? Sampai saya mengarang lagu juga, lagu Ismakkas. Akhirnya keterusan juga, ngarang lagu Bapak ke Batam. Terus sekarang juga lagu-lagu yang mungkin nanti saya share ke Bapak, lagu eh, ka eh, Indonesia kami bangga begitu, Pak. Dan kemudian juga, meremix <coughs> lagi lagu yang dulu mungkin sampai saat ini orang-orang lupa lagu itu lagu tentang seorang pahlawan oh pahlawan tanah air gitu nah dengan hal tersebut maka semua adalah dari belajar Pak ilmi walau bithin utlubul ilmi ilal mahdi alal ahdi dari sejak lahir sampai liang lahat walaupun mungkin tidak tercapai cita-cita yang diharapkan, eh, tapi minimal ini ada cerita kepada anak saya, kepada mungkin nanti cucu saya, eh, sehingga eh, semua hasil belajar itu pasti ada manfaatnya, eh, walaupun mungkin ukuran eh, Allah eh, atau memberikan Allah itu memberikan ukuran ya kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana surat terakhir surat al-Baqarah, la yukalifullahu nafsan illa wusa'a lahamakasabat kasabat wa Kita selalu berdoa kepada Allah, janganlah engkau, uh, engkau beri beban ya. Kami tak sanggup memikulnya. Nah mungkin ya. dengan doa-doa yang sering kita ucapkan sebagainya, itulah kemampuan kita. Tetapi Alhamdulillah mungkin kalau kita lihat ke bawah, <tuh> banyak juga orang-orang yang tidak seperti kita. Seperti Bapak yang sukses di pemerintahan maupun di uh, WHO Pak ya <laughs> masih banyak orang-orang yang tetap meng dan menganggapnya kita orang, -orang bisa begitu. nah dari hal tersebut ya mau coba mau ada sebagian pihak menganggap kita orang bisa sebagian pihak juga mungkin Pak Asep tidak tercapai cita-citanya dan itu harus siap kita uh, hadapi misalnya mohon maaf di lebaran itu kan banyak juga WA ya Pak ya hmm. WA Pak Asep ini nomor rekening saya <laughs> Ada prajurit mungkin pak ya yang hmm. uh, di perbatasan kebetulan ini saya juga ya kalau mampu kita ini kemudian ada beberapa orang seperti itu. nah ini karena anggapannya kita mampu begitu tapi lian pihak juga ah asep mungkin hanya sekedar jadi kepala balai uh, hanya begitulah kemampuan seperti itu nah inilah yang harus kita hadapi dan kita terima dan kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwasannya hidup itu bisa melihat ke atas atau ke, ke bawah yang penting adalah bagaimana kita itu berhubungan dengan manusia, baik yang Islam maupun non Islam itu hablu minallah wa hablu Seperti itu, Pak. Oke, nah, ini pasti berandai-andai juga, Pak. Jika Pak Asep bisa ngobrol dengan tiga orang tokoh, ya baik ya. yang sudah meninggal atau masih hidup, siapa yang Pak Asep ingin ngobrol dan mengapa? Yang uh, saya masih ber... pertama adalah mungkin karena waktu itu saya pertama kali bekerja, pertama kali bekerja di Kanwil Depkes waktu itu saya bertemu dengan Bapak Suparman Adi Wijaya mungkin Pak. Itu yang pernah ke, ke pusat ya? Iya Pak. Pernah. Jadi Budi suara juga ya, Pak. Iya iya. Ya, yang membimbing saya dan kesan pertamanya adalah karena waktu saya dagang minyak tanah ke semua beliau <laughs> kemudian dipanggil sini sini sini kebetulan sehari sebelumnya itu beliau marah sama saya pak marahkan pada saya karena saya ketua waktu itu bukan ketua ismakes ketua panitia ya pelantikan ismakes namanya ikatan seluruh masuk ke kesehatan Jawa Barat itu mendadak minta pesambutan atas nama kakak beliau marah kan karena apa kok oh, mendadak amat begitu yeah, yeah, yeah. kita sampai diberitahu begini-begini eh besoknya ketemu saya jualan minyak tanah Pak jadi itu yang pertama membimbing saya dan menjadi Kau tidak mau menjadi angka, ayah angkat saya, Pak, hmm. karena uh, sampai sekarang pun istrinya Ibu Suparman itu uh, masih kita uh, silaturahmi, Pak. Nah, di, waktu malam-malam kalau capek beliau kan tangan esk kan Pak ya, kebang tewuh kan Pak, terus hafijitin begitu, saking dekat dan sebagainya. Kemudian juga mungkin uh, banyak juga ya, termasuk uh, ada Pak Lukman Adwijaya itu mungkin banyak sih Pak yang menjadi guru saya. Guru saya menjadi apa namanya harapan saya untuk banyak diskusi sebetulnya, tapi Tuhan sudah keburu panggil begitu Pak. Nah selebihnya adalah siapapun yang apa namanya saya pernah bertemu dengan siapapun termasuk dengan Bapak itulah yang saya inginkan orang-orang yang selalu memberikan semangat kepada saya Pak. Dan saya menjadi dan Bapak juga menjadi contoh cerita ladang bagi kami juga. Nah, saya eh, tidak, karena saya juga dekat dengan isi saya itu sendiri, kalau ada berkesempatan waktu, saya pasti ajak kepada orang-orang seperti Bapak dan sebagainya. Pak Biji Habibie kan membuat film tentang beliau dengan Bu Ainun ya. Ah, iya. ah, kalau Pak Asep sempat membuat film, kira-kira temanya apa itu? Kembali ke Fitri, Pak. Gimana bisa cerita sedikit? Kembali eh, ke Fitri, karena saya isi saya Fitri, Pak. Oh. <laughs> uh, Nur Fitri, dan setiap tahun saya suka canda. Uh, Pak, jangan lupa kembali ke Fitri. Jadi, itu menjadi tagline, Pak. Hmm. Ya, teman-teman saya, uh, setiap uh, tahun suka baca pasif. Selamat ya, kembali ke Fitri, Pak. Apalagi kemarin, kan, waktu ini, Pak, waktu uh, COVID, kita kan dua, dua kali Idul Fitri, nggak pulang-pulang, kan, Pak? Hmm. Kita pun hanya pakai Zoom meeting kemudian ini apa namanya bercerita ngobrol itu udah pakai Jumiti dan kebetulan isi saya lahir di Fitri jadi kalau membuat cerita pasti mungkin tentang uh, fitri kenapa <tuh> tuh. karena uh, siap Ramadan kita kembali ke fitri ke fitrah es yang suci kemudian yang kedua saya ketemunya juga waktu itu adalah uh, saya aktif di Pemuda muhammadiyah Pak Pemuda muhammadiyah. Uh, walaupun mungkin secara uh, informal, karena kan secara formal nggak boleh juga PNS menjadi masuk organisasi. Jadi di sanalah ketemu saya mengaja, uh, menjadi pelatih tafhimul Quran. Tafhimul Quran itu adalah uh, politisasi Al Quran, beberapa hmm. ayat Al Quran dibacakan uh, di tengah-tengah uh, suasana misalnya mau Hbh pak, ya. halal. Daripada banyak sekali ceramah-ceramah kita isi dulu sebelum ceramah dengan hafiz Quran. Nah, kebetulan saya pelatihnya dan isi saya itu waktu itu adalah pembaca ayat suci Al-Qur'an. Kebetulan juara teki kecamatan, Pak. Begitu. Jadi <tuheloretez> eh, kesan yang ini adalah mungkin kalau cerita lucunya mungkin ya kembali ke Fitri, pak. <tuh4> <tuh Apa saran paham. Pak Asep untuk anak-anak muda yang ingin menjadi tenaga kesehatan? Nah, eh, kebetulan eh, di balai pelatihan itu eh, kita Istilahnya itu melatih, melatih tenaga kesehatan yang eh, notabene hasil eh, daripada inovasi Ibu Nila Muluk, Pak ya. Ibu Nila Muluk sebelum menjadi Menteri Kesehatan, eh, beliau punya namanya eh, program pencerah nusantara. Dan kebeliau, ketika beliau menjadi Menteri Kesehatan, eh, pencerah nusantara itu diadopsi menjadi nusantara sehat Indonesia. Hmm baik perorangan maupun atau individu maupun tim. Jadi memang negara kita dengan belasan ribu kepulauan, masih ya, masih banyak yang belum ter ini pak terisi eh, formasi- tenaga kesehatannya. Apalagi eh, dokter di beberapa ini kan sekitar seribu masa pak ya terakhir itu informasinya masih kosong pak. Nah inilah eh, pentingnya tenaga kesehatan harus mengambil kepada negara. Dan mulah informasi terakhir tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil perbatasan kepulauan itu akan diangkat menjadi tenaga P3K, itu lebih maju hmm. lagi sebelumnya kita kan mendengar bidan desa ya Pak ya Iya iya. Ya. Dan bidan desa, bidan p itu sudah diangkat juga hmm. ternyata dilihat oleh pemerintah di pusat itu masih banyak yang kosong-kosong nah sebagai tenaga kesehatan ya memang eh, seperti halnya di masa-masa Ilu Fitri banyak sekali eh, apa namanya polisi-polisi atau petugas lalu lintas baginya untuk berjaga di hari lebaran maka itu adalah sebuah perjuangan walaupun kita lihat viral di media massa ada itu Asep ya dimarahin oleh punya yang punya mobil orang Bogor itu Tablin Chandra Murti kalau ketemu saya itu habis katanya. Artinya seorang tenaga kesehatan itu orang-orang yang berjuang, Pak, berjuang di Uh, apa uh, berjuang di apa namanya di, uh, di negara Indonesia itu yang masih belum terisi uh, apa namanya uh, tenaga kesehatannya termasuk guru-guru pak waktu saya menguji latar CPNS ada ada guru yang ditempatkan di daerah kepulauan belum ditanya udah nangis pak hmm. karena tengah nangis terharunya itu karena uh, dia juga nggak nyangka hidup di uh, di tengah pulau di tengah lautan di pulau kemudian dia harus mengajarkan walaupun muridnya mungkin tidak banyak, mungkin satu kelas ada enam orang, 11 orang, tetapi kalau negara tidak hadir di sana diwakili oleh tenaga kesehatan yang mau bekerja di daerah terpencil perbatasan kepulauan, juga guru-guru, maka kelihatannya kita tidak bisa mendukung pembangunan kesehatan di daerah tersebut, Pak. Jadi memang sebagai tenaga kesehatan harus siap ditempatkan di mana saja, Pak. <laughs> Dan bagi tenaga kesehatan yang masih muda, ayo mulai dari eh tempat-tempat seperti itu menjadi kesannya. Karena saya lihat juga para pejabat juga contoh Pak Madiono misalnya ya. <laughs> mohon maaf Pak Madiono. Iya. <laughs> itu juga dari Kalimantan Barat katanya begitu, kan Pak ya. Kemudian di di Kalimantan Tengah. Eh Kalimantan Tengah ya. Iya, kalau Kalimantan Barat itu Pak Untung, Pak Oskar. Ah iya itu Pak ya. Iya ya eh. iya, iya. terus Ibu, saya ibu juga Kalimantan Barat. Yes. Ya. Iya. <laughs> Jadi semua dari ini yang bagus ya itu. Dan untuk Kementerian Kesehatan sekarang pun eh, mengharapkan juga ada pengalaman orang-orang yang mimpi di Jakarta itu kelihatannya eh, yang pengalaman dari daerah juga. Yang, eh, saya rasakan sih eh, semua tempat adalah tempat pengabdian, Pak, sebetulnya. <laughs> Hanya yang lucu-lucu eh, sedap ya ada di Jakarta dan di Batam, Pak. <laughs> Bisa cerita sedikit, Pak? Ya, kalau... Jangan yang rahasia. <laughs> Kalau yang di Jakarta sih, uh, apa namanya, memang ada tempat menempat diri, Pak. Tempat menempat diri uh, yang sangat-sangat saya sangat, rasakan sangat baik sekali. Ya. Dan uh, termasuk sekarang pun, anak-staf saya juga ada yang ingin pindah ke Jakarta. Kata saya, silakan harus belajarlah untuk uh, maju, ya, maju di sana. Kebetulan uh, saya uh, pertama kali diangkat di Kanwil uh, Depkes Jawa Barat waktu itu, Pak. Hmm. Waktu itu. Uh, memang saya dari D3, Pak. D3 yeah. Kesehatan Lingkungan. Hanya oh, Kesehatan Lingkungan. Iya, betul. Hanya karena saya itu uh, tanda kutip uh, orangnya ya keluarga yang biasa, Pak. Dan kebetulan ayah saya dulu bekerja di SPPH, namanya dulu hmm, pelaksikan telek yeah, yeah, yeah. Iya. Yeah. Dan saya waktu itu juga sudah diterima di Fakultas Hukum Unpad Pak. Hmm. Jadi kebetulan satu angkatan dengan istrinya, Pak Iwan Suparan, Iwan Suparan, Pak gitu. Ya. Jadi waktu reuni juga kaget-kaget, Ketemu dengan Ibu kata begitu nah. uh, Kemudian uh, dari kantil kami pindah ke Kabupaten Bandung Pak. Saya cerita dulu mungkin Pak ya. ya, ya. ya. Nah, Kabupaten Bandung saya jadi uh, di uh, bagian perencanaan. Kemudian dari kepala urusan logistik Pak, itu juga lumayan Pak uh, karena menggantikan uh, teman yang memang Kebetulan saat itu bermasalah juga. <laughs> kemudian eh, setelah itu saya kuliah lagi di UI, yaitu tahun 8 8587 Pak. 8587. Eh kemudian balik lagi menjadi uh, staf dan selanjutnya jadi kepala urusan surveilan epidemiologi, Pak. Pengamatan penyakit Iya Iya, iya. Tidak lama tahun 2000 itu kuliah lagi di uh, S2 di UI. Hmm. dan secara kebetulan ketemu namanya Pak Sawijan Pak ya, ya, ya. <laughs> beliau juga belum beres S2 nya gitu Pak jadi kebetulan saling bantu-bantu Ini Pak Asuk udah pindah ke Biro perencanaan waktu itu, itu. Akhirnya, zaman uh, Pak, Iwan, uh, Pak Iwan dan juga Sekjennya Pak pada beliau-beliau pun tidak tahu orang siapa itu pindah ke Jakarta nah di sanalah mungkin banyak pengalaman yang kami rasakan di Jakarta eh, kemudian terakhir dengan apa ber, berganti-ganti kepemimpinan yaitu dan ada bapak pak Budir Arjan dan sebagainya dan terakhir pak Untung dan pak Untunglah yang membawa kami ke Badan PPSDM hmm. sehingga dari Badan PPSDM itu menjadi kepala bagian program dan informasi lima tahun dan terbawalah tindak ke Cikarang pak kemudian ke Batam dan ke Semarang ini pak nah yang paling mengesankan ya tentu setiap tempat mengesankan pak. Jadi kalau di Biro Perencanaan betul-betul bagaimana kita itu eh, sebagai katakan tanda kutip orang pusat Pak ya, memberikan pelayanan kepada teman-teman eh, di daerah, sehingga banyak sekali teman-teman di daerah itu kenal gitu Pak. Dan Alhamdulillah eh, saya berusaha untuk sebaik mungkin eh, bekerja, dan Alhamdulillah eh, setiap prakal Kesnas itu akhirnya pernah ngumpul orang-orang yang kenal kita gitu Pak. Eh, terkenal, di Waktu di Biro Perencanaan sampai eselon berapa terakhir? empat Pak. Nah, oleh Pak Untung di diselentikan di oh. <gifat> informasi gitu Pak. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. nah, yang uh, paling sangat sekali adalah uh, setiap kepemimpinan atau setiap pemimpin atau kepala biro di projakara adalah orang-orang pasti orang-orang hebat, Pak. Dan yang uh, juga waktu Bapak juga ya, waktu itu dari Pusabaques Pak ya kayak yeah. Saya juga sangat ini karena waktu itu saya enggak kanyangkan juga karena setiap saya ke toilet Bapak selalu Berserah izin, <laughs> singkat gigi, Pak. Ya, Bapak pasti yang, yang paling utama di sana. Kemudian, juga eh, insya Allah, kepimpinan Bapak juga bagus. Kemudian, waktu zaman Pak Untung, Bapak, eh, zaman Pak Untung itu, eh, kami eh, kan waktu ada Bu, ya, Bu Endang, ya Pak, ya, Endang Wati. Nah, kami selalu membuat namanya buku saku, kemudian juga eh, ketemu dengan Ibu eh, Pelabiro berikutnya. Ibu, kok sampai lupa ya. Aduh, mohon maaf. Putini. Uh, Putini, <laughs> mohon maaf. Putini. <laughs> nah, nah, di masa Putini juga itu, zaman dokter itu dengan Bu Enang dan uh, sampai Bu Enang meninggal dunia itu, Pak. Ya, kita selalu membuat buku Saku. Buku Saku itu dibuat dari zaman Pak Untung kemudian ke Putini itu. Nah, di sanalah uh, kami hmm, terkesan oleh Ibu, waktu itu saya buat covernya itu cover uh, Ibu Endang dan Pak SBY waktu itu. Hmm. kecil kemudian dipegang menjadi buku Saku betul-betul masuk Saku Pak Nah itu pada itu pada waktu itu ada pertemuan uh, tim pandang kemiskinan dan Ibu sangat terkesan karena bukunya bersanding dengan foto Pak SBY sehingga ya, ketika beli-beli bicara saudara sudah sudah buku ini belum belum bu belum begitu tapi waktu itu harganya rp Pak maaf sekali disebutin Rp20.000 dan kalau buat seribu, seribu itu waktu itu zamannya adalah zaman pengadaan, <gitu> di 20 juta itu. Sehingga, mohon maaf Ibu Almarhum, sehingga kami ketika tanya ke Panitia, maaf Pak, sore pun pada pulang ini, akhirnya nggak tercetak. Hmm. Tapi, saya merasa ketika itu Ibu Enang mau meninggal dunia itu, saya eh, salaman Pak, salaman dengan beliau. Dan waktu itu pula saya sedang ikut di tim eh, 3, beliau meninggal dunia nah itu yang kesan-kesan terkait dengan ini. untuk pekerjaan sendiri di Biro perencana adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa dan saya lihat teman-teman kami ataupun teman-teman di bawah kami itu betul-betul maju Pak kebetulan kalau saya terus standar aja Pak boleh pelatihan mulai dari kepala bagian program informasi kami S di pasap kan di bubble case, gitu perubahan-perubahan apa yang Pak Asep hasilkan selama kepala bubble case, gitu, atau mungkin sebala, kepala bagian informasi apa yang Pak Asep lakukan perubahan-perubahan, gitu ya? Uh, pada prinsipnya, uh, memang semua harus uh, berinovasi dan mungkin juga adapt adaptif. Kebetulan sekarang juga kita mengenal uh, namanya. Uh, apa nama nilai-nilai dasar PNS yang harus diajarkan dan dilaksanakan oleh kita dan diajarkan kepada CPNS itu berakhlak. Nah ini perubahan-perubahan yang ada mau tidak mau juga mempengaruhi perubahan kami dalam bekerja, Pak. Hmm. Uh, tetapi pada prinsipnya adalah uh, bagaimana kita berusaha untuk uh, setiap di ada dimanapun selalu membuat perubahan. Ya kebetulan kalau di, di sekarang sendiri hanya setahun 4 bulan begitu, Pak. Hmm. Jadi kita membuat perubahan-perubahan itu mulai dari sikap dan perilaku terlebih negara. Jadi konon kabarnya pada waktu sebelum saya datang itu tidak ada nanya, eh atau jarang menggunakan baju korpri, Pak. <laughs> tidak yang kecil dulu, Pak. Iya, iya, iya. small, think big begitu, Pak. Iya, iya, iya. Dan jadi alhamdulillah eh, di sana pun setiap tanggal 17 itu minimal 17 itu Pak, kita melaksanakan eh, upacara itu. Dan itu adalah eh, dan rangka eh melaksanakan kalau sekarang itu namanya di dalam berakhlak loyal hmm. loyal kepada negara kesatuan Republik Indonesia begitu Pak nah kemudian juga mencanangkan di sana itu uh, wilayah bebas dari korupsi hmm. dan Alhamdulillah uh, kami pindah ke waktu itu ke Batam uh, sudah diraih uh, Satwar WBK Pak dan Alhamdulillah menjadi kenangan indah karena uh, seluruh proses harus diawali dulu harus diawali dulu memang uh, pada waktu saya Pindah ke sesuatu tempat kebetulan mendapat bagian mendapat penghargaan juga pak. Oh iya. Tolong disebutkan pak. Pimpinan-pimpinan terdahulu juga sudah mengawali begitu. Jadi oh, misalnya yeah. uh, menjadi uh, di sekarang itu akreditasi uh, A untuk uh, lasar ya PNS golongan tiga dua kemudian juga uh, untuk di 4 tempat waktu itu. Alhamdulillah dapat A sebenarnya. Kemudian ke ke Batam, Alhamdulillah juga eh, pas ke kita melanjutkan dan menata sedemikian rupa dan membuat titik bagaimana supaya memperoleh habitat A juga, Alhamdulillah di sana eh, tercapai. Apa kegagalan yang yang pernah Pak Alami, eh, Pak Asep alami dan pelajaran apa yang di, bisa diambil dari kegagalan tersebut, Pak Asep? Iya, eh, yang saya rasakan mungkin. Eh, bukan kegagalan ya Pak ya tetapi mungkin ketidaksempurnaan jadi e, e, begitu kami datang ke beberapa balai pelatihan kan beda-beda ini ada yang kalau di Cikarang tuh banyaknya yang senior-senior Pak begitu Pak hmm. nah kadang-kadang e, kan yang namanya senior itu kan eh mungkin e, menerima orang baru kan beda gitu Pak ya kemudian datang ke Semarang muda-muda sekali Pak <laughs> tapi Kemudahannya juga mungkin patriotiknya beda, gitu, dapat orang baru jadi lain. Masuk juga eh, seperti di Semarang ini. Jadi eh, bukan kegagalan ya, tetapi eh, kita bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan situasi di tempat pekerja. kita harus terima eh, apa apa namanya eh, kemampuan kepemimpinan kita, karena eh, kita tetap atau saya ber, berpegang eh, terhadap ajaran Ki Hajar Dewantoro pak ya kita harus tutur hidayani, Ing Madiyah mengungkarsa, Ing Madiyah mengungkarso, Ing karso singgulodo ya. Jadi kita harus bekerja contoh-contoh. Kemudian yang kedua dari Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin harus uh, harus uh, tablik sidik, tablik amanah fatonah itu yang selalu diajarkan, walaupun pada penerapannya mungkin tergantung sudut pandang dari seluruh pegawai seperti itu. Nah. Itulah mungkin yang saya rasakan. Bisa diuraikan sedikit pak tablik Sitik fatona. Ya. Coba di, diuraikan sedikit. Ya tablik itu istilahnya selalu memberikan apa namanya seperti pencerahan pencerahan pak. Jadi apa namanya menyampaikan hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Amanah jelas pak kita harus hidup harus amanah di mana. Ketika menjabat atau memperoleh kepercayaan dari siapapun, dan dengan takdir Allah, kita harus memegang amanah. Jangan coba-coba korupsi, dan oleh sebab itu saya menjadi salah satu pengajar anti korupsi, Pak. Karena di balai itu, apalagi di Batam, waktu itu widi suaranya hanya ada empat, terakhir lima, dan sekarang udah banyak, gitu ya. Kita mau tidak mau harus menjadi penjaga gawang untuk salah satu materi, dan saya ambil materi anti korupsi. Jadi, kan masa mengajar anti korupsi kepala balainya korupsi nah itu berarti tidak amanah. <laughs> Kemudian Sidik Sidik itu uh, selalu uh, apa menjadi orang yang baik. Ya, menjadi Sri Tolan dan juga uh, yang selalu berusaha berbuat benar begitu Pak ya. Kadang-kadang kalau yang misalnya salah pun itu hanya uh, istrinya bukan disengaja begitu Pak tablik sidik amanah fatonah. Fatonah itu uh, lebih cenderung ke mungkin uh, juga hal-hal yang uh, kebaikan yang selalu menyampaikan kebenaran kebaikan untuk uh, menjadi contoh kepada siapapun yang apakah stab kita bahwa kita ataupun teman kita bahkan mungkin saudara-saudara kita yang uh, selalu <tuh> melihat kita itu jadi panutan pak jadi kalau <tuh> tidak uh, sidik tablik aman fatona yaitu wah ini pemimpin yang kurang bagus begitu Pak sehingga kata agim katanya pemimpin tuh kadang-kadang wajib menurut intinya pegawainya kata. Kenapa wajib-wajib hadir karena di poliliau itu sangat baik dan sebagainya karena pokoknya jadi kalau nggak hadir tuh rasanya kemana kehilangan begitu Pak itu jadi wajib Pak ada juga jadi haram begitu Kenapa Wah kalau datang kita stress nih jadi pemimpin itu juga jangan sampai pemarah sebagainya, katakan. Tapi kan kadang-kadang ada waktunya untuk sedikit memberikan mendekatkan Bukan amarah, tetapi karena kita ada di dua satuan kerja. Lebihnya sunnah juga seperti itu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang aduh rasanya ada kerinduan, ada tidak. Nah, itu. Dan yang terakhir ya e, mubah. <laughs> nah, harapannya adalah pemimpin yang baik adalah menjadi orang yang e, tanda putih wajib di di dilakukan oleh pegawai, sehingga ketika ketidakhadirannya itu menjadi apa tidak hadir, mudah-mudahan sehat selalu. Kan begitu. <guruh> one izin, Pak. Ya, ya. Uh, Asep, pertanyaan apa yang belum saya ajukan yang sebenarnya Pak Asep ingin ditanya? <guruh> ya, uh, sebetulnya, uh, apa ya Pak ya, banyak cita-cita yang mungkin uh, akhirnya juga kita melihat gambaran bagaimana Indonesia itu harus menjadi Indonesia masih itu Pak ini yang menjadi pertanyaan saya karena kelihatannya masih belum juga apa namanya tercapai gitu Pak nah ini tetapi dengan adanya apa namanya perubahan yang di Kementerian Kesehatan saya pikir itu akan tercapai kalau pola kepemimpinan atau di Kemenkes itu sendiri Pak terus juga sustainable begitu. Jadi <tuh> sekarang Pak zaman Pak Menteri ya <tuh> sekarang kesannya ini kelihatan banyak perubahannya Pak. Ternyata ada namanya DTO ya DTO apa lupa ini. Jadi ada serah khusus ya yang ada di bawah Menteri itu terutama milenial-milenial yang memang mengarah ke One Data satu data dan pemerintah begitu menerap pengalaman dari Covid pak ya dulu pemerintah daerah tuh AB pak AB data pun karena ada tanda kutip ada yang dilaporkan dan tidak dilaporkan padahal kementerian kesehatan ataupun pemerintah sudah punya eh, ini pak punya data yang sudah diolah sehingga pemerintah daerah tidak lapor pun sudah bisa diolah nah gitu sehingga kita lihat tiap hari Senin gubernur wali kota itu saya lihat nonton TV karena masuk level mana di PPKM nah begitu pak nah jadi itulah yang harus pengalaman COVID ini menjadi pengalaman yang paling bagus untuk pemerintah, Pak. Jadi, pemerintah daerah tidak bisa main-main lagi dengan data. Nah, yang harapan saya ini adalah bagaimana ke depan data itu bisa menjadi ini. Dan cita-cita saya dulu waktu aktif di IAPI, Pak. Sebetulnya ini, Pak. Punyakah kita data personal yang sejak lahir sampai meninggal dunia? Gitu dan harapan saya itu bisa ter, tercapai, tapi kebetulan saya, saya hanya di balai pelatihan, bahkan nanti eh, setelah di balai, ataupun sekarang dimulai, kita membuat eh, semacam paspor kesehatan untuk setiap individu, ketika ada misalnya, maaf-maaf, ada kecelakaan udara yang sulit di ini, kemudian eh, ada, apa namanya, identifikasi, Pak ya, eh, identifikasi yang meninggal dunia, karena ini sudah kita sudah punya paspor, dan paspor ini, saya cek-cek di uh, apa di, di Google itu belum kelihatannya belum ada tulisan paspor tapi tidak mencakup paspor Ilham Mahdi Alilahdi Pak dari sejak lahir sampai lihat masuk liang lahat itu kita punya paspor begitu paspor kesehatan begitu Pak oke okay. itu cita-cita yang mungkin belum ini <laughs> oke okay. uh, terakhir Pak, Pak Asep waktunya ini karena nih uh, Pak Asep ingin dikenang sebagai apa nanti kalau sudah meninggal semua orang kan pasti meninggal ya ya Pak uh, Sebetulnya saya, apa ya Pak ya, kalau sekilas katanya saya seperti Habibie, saya hanya uh, seperti Habibie, ya, hanya sedikit aja sih uh, Pak. Kata istri saya, Pak, Pak, kadang-kadang seperti Habibie lah begitu. Cepatlah uh, minta foto bersama dengan beliau. Nah itu ya mungkin artinya bahwasannya ketika kita punya ide atau kita punya ini, haruslah cepat di kan hmm. jangan ditunda-tunda hmm. gitu seperti halnya nikah, kalau kita punya jodoh, cepatlah dinikah. Eh, kalau eh, ce, eh, kalau bercerai walaupun halal itu dibenci Allah. Jadi eh, yang menunda-nunda itu jangan sampai terjadi. Dan saya punya ini apa? Eh, tagline dulu Pak, saya membuat buk, bukunya belum selesai itu tentang ikan dan air. Ikan air, dan air itu singkatan Pak. Hidup itu harus punya inisiatif, kreatif, aktif dan naif. Yang kedua dan dan hidup harus dinamis, hidup harus analis, kemudian nasionalis kebanggaan, dan terakhir air pak, air itu adalah agama, agamis, idealis dan realistis. Kita harus pegang teguh agama, kita harus punya cita-cita, tapi kita realistis seperti itu pak. Nah ini yang yang mudah mudahan nanti selesai juga bukunya ikan dan air, uh, apa uh, dan teks yang terakhir itu saya bunuh nanti pak sebetulnya. Saya, saya bunuh nanti pak. Oh. Yaitu, kalau kita nanti-nanti, itu harusnya kita bunuh, Pak. Jadi, walaupun saya hanya sampai kepala balai gitu, Pak, ya. Ini adalah karena gitu, Pak, ya. Sesuai dengan doanya, kemudian dengan Allah takdirkan, tetapi kita tetap harus punya cita-cita. Dan terakhir ada memang saya bunuh nanti, Pak. Jadi, yang jangan menunda-nunda kebaikan maksudnya, Pak. Itu aja, Pak, mungkin, Pak. Ya, ya. Terima kasih sekali, Pak Asif. Sangat bermanfaat. <tuh> uh, jadi akan segera saya matikan. Terima kasih sudah berkenan ini waktunya sudah maghrib juga ini. Oke. Okay. Terima kasih Mal Pak Sep. Ya. jadi ke rumah nanti jam ya, 7. Apa. Unik, ya apa-apa. Ya, sudah saya belikan. Tapi <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> enggak tahu besok bisa ke sana gak nanti insyaallah. Ya, ya. Kabari Pak kalau jadi ke ya, ya. Oke, okay, terima kasih Pak Sep ya. ya. Saya ya. stop recordingnya Oke, okay, oke. Makasih. Waalaikumsalam.